mendoakan tuan rumah Bapa kami yang di surga Terima kasih kami dapat beribadah bersama saudara-saudara seiman di tempat ini kami percaya engkau memelihara kami mendewasakan dan memberkati kami Tuhan Jadilah kehendakMu dalam hidup kami sehari-hari seperti di surga saat ini kami berdoa dan bersyukur untuk tuan rumah yang telah begitu baik menyediakan tempat bagi kami beribadah. anugrahkan berkat-Mu, ya Tuhan, bagi mereka dan keluarga. Berikan hati yang takut akan Tuhan, keluarga yang harmonis, kesehatan yang baik, dan keuangan yang diberkati. Jadikan mereka berkat bagi semua orang. Bapa, bila ada pergumulan yang sedang mereka hadapi, kami berdoa, biarlah engkau yang menjadi pengharapan satu-satunya, sehingga mereka dipulihkan dan memuliakan Tuhan selalu. Kami percaya, pertolonganmu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya, lebih dari yang dapat kami doakan, engkau menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amin.